Gimana sih Raja dong? Halo guys Assalamualaikum semuanya Berjumpa kembali di channel saya Beneska Oke di video kali ini di disini saya akan Membagikan preset preset yang terbaru Lagi guys ya Oke lah tanpa berlama-lama kita langsung aja Simak satu per satu presetnya Intro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 Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima. Oke lanjut ke presiden yang keenam ya Oke lanjut ke presiden yang ketujuh ya <SILENGALAN> Oke lanjut ke presiden yang kedelapan 8 <SILENGALAN> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sebelas ya <SILENCIO>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 Oke lanjut ke presiden yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15. Intro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 Oke, okay, lanjut ke versi terakhir, itu ke 18. Halo, halo, halo.